Halo guys, selamat semuanya di lagi di channel Faisal. di video kali ini seperti biasa ya, di channel akan Halo guys, selamat datang Oke, kita langsung aja. di logo ke satu Oke, lanjut ke versi yang kedua. Oke lanjut ke versi yang ketiga. Oke lanjut ke versi yang keempat ya. Oke okay, lanjut ke versi yang kelima. Oke okay, lanjut ke versi yang keenam. keversi yang ke <S�risa> Oke lanjut ke versi yang ke-8 <Sijen> kita lanjut yang kesembilan. Lanjut ke verse yang ke-10. Oke lanjut ke verse yang ke-11. Oke okay, lanjut ke versi yang ke 12 Oke okay, lanjut ke versi yang ketiga belas. Oke lanjut ke bersedia yang ke-14 <SILENCIO> Oke lanjut ke bersedia yang ke-15 <SILENCIO>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 Oke lanjut ke presiden ke-18. Oke Borneo posa Oke, lanjut ke presiden ke-19. oke lanjut ke versi yang ke 20 ya oke guys jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya